Akankah USD/CAD melanjutkan pergerakan bullish? Secara umum, bias harian pergerakan USD/CAD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga USDCAD CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.26807 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.26202. Sekian analisa forex untuk tanggal 4 Januari tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.